masih kita berbicara tentang Yahudi Dan masih dari kitab Sirah Ibu Hisyam Bukan dari tahribnya Masih belum kembali kepada tahrib Karena banyak faidah-faidah Dari kisah tentang Yahudi dan kejahatan mereka Atau sifat-sifat mereka Agar kita jangan sampai Menjalani jalan mereka Mereka adalah orang-orang yang sudah diambil sumpah oleh Allah SWT Untuk mengikuti Nabi yang akan datang Tadhafi mereka setelah bersumpah dengan nama Allah Setelah berikrar Mereka menilisihi janjinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa Wa'idh akhalallahu mithaqan Nabiyina Lama ataitukum min kitabin wa hikmah Dan ketika kami mengambil perjanjian Sumpah Melalui para nabi Lama ataitukum min kitabin wa hikmah jadi yani ketika akan datang kepada kalian kitab dan hikmah, rumaja aku merasul musajjun lima makum. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul membenarkan apa yang ada pada kalian. Lalu minun nabihi. Perjanjiannya, kalau nanti datang kitab dan hikmah, dan datang kepada kalian rasul yang membenarkan ajaran-ajaran para nabi sebelumnya, lalu minun nabihi surunnah hendaklah kalian sungguh-sungguh beriman kepadanya dan hendaklah kalian menolongnya membela nya. apakah kalian mau berikrar waqtum ala dan kalian mengambil perjanjian sumpah atas nama Aku maka kata Allah kaulu akrarna mereka berkata berarti mau atau tidak mau mau Diangkat sumpah untuk beriman dengan Nabi yang akan datang Mereka siap Diangkat sumpah untuk membela Nabi yang akan datang Mereka siap Dan mereka menyatakan Kami menetapkan Fajhad. wa anama Maka saksikanlah Dan aku bersama kalian orang-orang yang menyaksikan Saksikanlah sumpah mereka dengan nama Allah Untuk sungguh-sungguh membela Nabi yang akan datang dan menolong nabi yang akan datang beriman kepada nabi yang akan datang ternyata mereka menyelisih seluruh perjanjian tersebut ini yahudi lu'inu akhirnya mereka dilaknat melalui lidah para anbiya Lisani Dawud wa Sulaiman nah, sampai lisan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi طيب kisah berikutnya tentang Yahudi adalah apa yang mereka, mereka lakukan terhadap para sahabat Mereka tidak rida Kalau para sahabat Dalam keadaan bersatu padu Beruhuah, bersaudara Mereka tidak rela Dikisahkan oleh Ibn Isha, Rahimahullah Wamarra Syaz Ibn Qais Namanya Syaz Nama seorang Yahudi Wakana Syekhan Qad Asa dia adalah seorang tua yang sudah rentak Sudah rentak masih jahat Azim al-kufri yang sangat besar kekafirannya Syajid al-degni alal muslimin Yang sangat dengki kepada kaum muslimin Syajid al-hasadilahum Yang sangat hasad iri kepada kaum muslimin Datang beliau orang ini al min Ashabi Rasulullah SAW mendatangi sekelompok dari para sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Aus dan dari kalangan Khazraj dalam satu majlis mereka berkumpul, berbincang-bincang bercengkrama, bersaudara mulai si kafir Yahudi yang tua renta ini yang hasad dengki ini jengkel hatinya melihat para sahabat akrab apalagi para sahabat yang dimaksud adalah orang-orang dari kalangan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj adalah dua suku Arab yang ada di Madinah. Yang sudah sejak lama mereka berperang-berperang-berperang bahkan masing-masing meminta bantuan dari Yahudi. Aus meminta bantuan dari suku Yahudi dan juga Khazraj meminta bantuan suku Yahudi yang lain. Dan mereka membantu dalam peperangan tersebut. Yahudi kalau bila kita maksudkan ternyata dua kelompok atau dua suku besar dari suku-suku Arab di Madinah setelah datangnya Islam mereka bersatu. Fa ghabo ma ra'ahu maka membingkin jengkel si syats ini okay. keakraban mereka pada sahabat wa dan persatuan mereka wa salah dhati bainihim dan baiknya hubungan mereka dan hubungan sang mereka di atas Islam yang tadinya dulu zaman jahiliyah sebelum Islam mereka bertikai dan bermusuhan maka ini yang membuat iri Yahudi kok bisa mereka bersatu padu mereka akrab kembali bersaudara padahal dulunya berperang berpuluh-puluh tahun maka berkatalah tokoh Yahudi ini, Kadit bilad, sungguh telah bersatu padu turunan suku bani Qailah di negeri ini. Tidak demi Allah, sungguh kita nggak akan bisa tentram di sini kalau mereka dalam keadaan bersatu padu. Lihat Yahudi, kalau mereka bersatu padu kata Yahudi. Kami minta akan bisa tenteram di sini. Ya, ini suatu saat kami akan diusir, kata Yahudi. ma'ahu. maka si tua bangka ini, Yahudi, menyuruh seorang pemuda, Sini, kamu datangi mereka. fajlis, menyengajalah kamu duduk bersama mereka, dan kamu berbincang-bincang dengan mereka kemudian ingatkan mereka hari buat atau hari buat. Yaumul Buat ad adalah yaumah harbin bainahuma. Disebut Yaumul Buat. Ad. Buat ad adalah hari perangnya antara Aus dan Khazraj. Wa adzkur Buat wa kamu duduk bersama mereka, ikut berbincang dengan mereka dan kamu mengingatkan mereka tentang peperangan yang dulu di hari Buat. Wanshidhum ba'dama kanu taqulun fihi min al-asy'ar dan kamu bacakan syair-syair yang pernah mereka bacakan ketika perang itu. Tentunya syair-syair perang adalah syair yang membuat marah. Yani syairnya orang-orang Aus ketika mengejek orang-orang Khazraj, syairnya orang-orang Khazraj ketika mengejek orang-orang Aus, syairnya mereka orang Aus ketika memberi semangat untuk memberangi orang-orang Khazraj dan juga syairnya orang-orang Khazraj ketika bersemangat memberikan semangat untuk memerangi orang-orang Aus diingatkan oleh anak muda tadi disuruh oleh tokoh Yahudi Zad yang bernama Syir ya. sedangkan hari Buat ad adalah hari di mana terjadi peperangan panjang antara suku Aus dan suku Aus sedangkan hari Buat adalah hari di mana terjadi peperangan panjang antara suku Aus dan suku Aus Al Khazraj dan ketika itu peperangan dimenangkan oleh suku Aus mengalahkan suku Khazraj dan di kalangan Aus yaitu Madinah di kalangan Aus ada seorang yang memimpinnya yang bernama Hudair ibni Simak al Ashhali dan Abu Usaid ibni Hudair sedangkan Khazraj dipimpin oleh tokoh-tokohnya Amr ibn Nu'man al Bayazdi fakutilah jami'an dan dua tokoh yang memimpin Aus dan Hazrat kedua-duanya sudah terbunuh. Kedua-duanya sudah mati terbunuh. Khalid bin Yazakum Allah ketika saknalai bin Hisyam. Fa fa'ala fa til patakallam alqaum Maka si pemuda tadi disuruh nur. Dia dia lakukan apa yang ditugaskan oleh Syih. Fa takallam alqaum 'inda dhalik maka mulailah diingatkan dulu suku Aus adalah jagoan-jagoan perang mengalahkan kalian Khazraj mulai Khazraj tersinggung bilang? itu kan karena begini dan karena begitu maka kami terkalahkan karena kecurangan kalian, kalau saja kalau saja, maka kami akan mengalahkan kalian bukankah dulu dibacakan syair demikian tambah marah akhirnya dengan satu provokator Yahudi Al-Zan mulai panas mulai panas kembali masing-masing membanggakan sukunya dan masing-masing membanggakan apa yang ada pada dirinya bahwa kami yang ahli perang tidak bisa kami yang waktu itu ahli perang kalian hanya curang saja hingga sampai ada yang hampir berkelai menerkam dan memegang baju lawannya Bahkan ada yang menyeretnya dari kuda jadi ya turun Aus Ibn Qayda Ahad Bani Haritha Ibn Harith Ibn Aus Atau min Al Aus Di antaranya adalah yang hampir berkelahi adalah Sahabat Aus Ibn Qaydi Salah seorang dari suku Aus Dan Jabbar Ibn Sakhr Salah satu dari kalangan Khazraj ya. Jabbar dengan Aus Sama ya wala masing-masing keduanya saling memberikan kata-kata yang pedas ya. saling bertikai kemudian salah satunya berkata pada yang lainnya kalau kamu mau kita kembali sekarang berperang kalau kamu memang membuktikan kegagahan kami silakan. kita kembali berperang sekarang juga maka kedua-duanya marah, suka haus suka Hasanurah marah, kalau begitu iya, kita perang lagi sekarang. mulai nanti siang. Maaf janji kita, janji kalian siang nanti. Mereka pulang persiapkan senjatanya untuk perang kembali. Dan bisa juga akhirah ad maknanya adalah mana tempat bukan akhirah di mana siang zuhur, tapi akhirah di mana tempat berperangnya, yaitu di daerah yang namanya Zahirah atau al Harrah di padang batu. Maka mereka berhamburan ke rumahnya masing-masing sambil menyerukan asilah as asilah, senjata senjata, siap senjata siap senjata. Sudah tegang sekali. Dulu masih pedang, kalau sekarang mungkin sudah kokang senjata. Semuanya. bin Maka semuanya keluar ke daerah yang dijanjikan yaitu daerah Harrah tempat berperang kembali mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berita tadi sampai ketika Rasulullah sallallahu maka Rasulullah menemui mereka fi man ma'hu maka Rasulullah SAW berangkat membawa rombongan dari kalangan muhajirin muhajirin adalah sahabat yang hijrah dari Mekkah ke Madinah maka bukan dari pihak Aus bukan dari pihak Khazraj pihak yang netral pihak yang tengah-tengah. Rasulullah SAW datang bersama Muhajirin. Kemudian menemui mereka dan berkata, "Ya ma'asyarul muslimin, Allah Allah. Wahai kaum muslimin, aku peringatkan kalian dengan nama Allah, abidda'ul jahiliyah. Apakah kalian memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah? Wa ana baina adhhurikum, padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Ba'da anna hadza kumullah lil Islam." Setelah Allah memberi hidayah kalian ke dalam Islam. Setelah Allah memuliakan kalian dengan agama Islam. Setelah Allah selamatkan kalian dari perkara-perkara jahiliyah. Apakah kalian kembali memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah? Karena Aus yang ribut di situ bukan seluruh Aus. Khazrat yang ribut di situ bukan seluruh Khazrat. Tetapi setelah itu mereka bubar dan memanggil sukunya masing-masing. Ya -masing. aus yang hotel juga memanggil demikian. Ya khazraj Maka ini adalah kata Nabi, dakwal jahiliyah, panggilan-panggilan jahiliyah. Artinya, yang disebut panggilan jahiliyah adalah panggilan kesukuan yang ribut dua orang santri. Tetapi yang satu dari Jawa, yang satu dari luar Jawa. Maka yang dari Jawa mengatakan, wahai orang-orang Jawa, kumpul. Ya. Yang dari luar Jawa juga mengatakan, kumpul. Wahai orang-orang yang anti Jawa, kumpul. Ya. Ini namanya panggilan-panggilan jahiliyah. Apa kaitannya? Alhamdulillahazawakumullah. Ya. Nabi menyeru dengan kalimat abidah wa jahiliyah. Apakah kalian memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah? Padahal aku masih ada di tengah-tengah kalian. Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah dalam keadaan kalian sudah diberi hidayah oleh Allah ke dalam Islam dan sudah dimuliakan dengan Islam dan kalian sudah dijauhkan dari amr jahiliyah dari perkara-perkara jahiliyah wasanqadakum bihi min al-kufri setelah Allah menyelamatkan kalian dari kekafiran wa alafa baina qulubikum setelah Allah jinakkan hati-hati kalian karena kita diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ta'asub kesukuan. Ta'asub kesukuan. Dan mereka marah karena sukunya. Siap berperang karena sukunya. Dan mereka membela karena sukunya. Tidak peduli benar ataupun salah. Ini amrul jahiliyah. Ini perkara jahiliyah. Setelah mendengarkan ucapan Rasulullah SAW menyeru mereka. Arafal qawm. Arafal qawm. Anah ah. نزع maka ketika mendengar suara Rasulullah SAW. Dan menyatakan panggilan-panggilan tersebut adalah panggilan jahiliyah. Maka sadarlah mereka. Sadarlah kaum tersebut. Bahwa ini godaan syaitan. Dan ini adalah tipu daya dan rencana jahat. Dari musuh-musuh mereka. Manhum. Yahudi. Yahudi. hati-hati Faba kau. Akhirnya mereka semuanya menangis. Mereka menyesali perbuatan mereka. Wa anak rijal min wal khazraj ba'dhu ba'da maka mereka saling berpelukan antara aus dan khazraj. Mereka menangis dan berpelukan, meminta maaf sesama mereka. Sumban syarofu ma Rasulullah sallam semiina muti'in. Ketika mereka kembali bersama Rasulullah sallam, mendengar dan taat kepada beliau oleh Salatul Salam. Adat faahallahu anhum kaidah duilah. Sungguh Allah telah memadamkan. Telah memadamkan tipu daya jahat Dari musuh Allah Yaitu Syaf Syaf Ibn Qais Situa bangka Yahudi kafir Yang dengki Melihat kaum muslimin damai damai saja Khamil Dan itu selalu Sampai hari ini Yang namanya Yahud tidak riba Kalau melihat kaum muslimin damai damai saja Mereka pasti akan Menyusupkan penyusup-penyusup yang berpura-pura Islam Padahal dalamnya adalah Yahudi Untuk memecah belah kaum muslimin Dan menyalakan api peperangan Sesama kaum muslimin Hati -hati. Jangan heran Kalau orang-orang yang Memerangi kaum muslimin Muslimin yang memerangi kaum muslimin Seringkali mendapatkan Bantuan justru dari orang kafir Pemberontak Yang memerangi kaum muslimin Memerangi Pemerintah yang masih muslimin dari mana mereka mendapatkan senjata? Ternyata dari orang-orang kafir dari Eropa. Kok aneh orang kafir membantu mujahidin? Karena mujahidinnya memerangi kaum muslimin. Mujahidin, orang-orang jahat. Bukan mujahidin. Maka itu adalah kebiasaan sejak dulu. Yahud tidak akan rizal kalau kaum muslimin bersatu padu. Mereka selalu menginginkan agar kaum muslimin berpecah belah, bertikai, dan berperang. Fa'zalallahu Fa ta'ala fi Syats Ibnu Qais wa ma sana'a, maka Allah menurunkan wahyunya, menurunkan ayatnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang kisah Syas ini, Syas Ibnu Qais. Ya. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa dalam surat Ali Imran 2 ayat 98 dan 99. Qul ya ahlal kitab limad takfuruna biayatillahi wallahu shahidun ala ma ta'malun ta Wahai ya ahlul kitab Mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah padahal Allah menyaksikan atas apa yang kalian kerjakan? Qul ahlul kitab limatasudduna an sabilillah. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka, "Wahai ahlul kitab, limatasudduna an sabilillah? Mengapa kalian menentang dari jalan Allah? Menentang orang-orang yang beriman tabghuna awajah. Kenapa kalian mengharapkan orang-orang yang beriman agar mereka mau menyimpang? musasan wa antum syuhada fa dal kalian saksi saksi wa ma amma ta'malun dan Allah tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahli kitab diantaranya antaranya Syadd Ibnu kata Allah kepada nabinya wahai nabi qul kataba mereka wahai ahli kitab kenapa kalian kufur kenapa kalian ingkar kepada Allah padahal kalian kenal Allah kalian tahu Allah, kalian syahid mempersaksikan keesan Allah kalian tahu dari kitab kalian, dari nabi kalian katakan wahai Nabi kepada mereka, wahai ahli kitab mengapa kalian menghalangi jalan Allah, padahal kalian saksi-saksi yang membuktikan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kenapa dikatakan saksi-saksi orang-orang Arab musyrikin jahiliyah enggak tahu menahu. Apakah yang diboleh Nabi ini benar atau salah? Mereka hanya berhukum, "Ini adalah benar" karena bukti-buktinya dan tanda-tandanya. Adapun Yahud bisa ngukur dengan kitab mereka cocok. Dengan ucapan Nabi mereka sama. Berita tentang akhirat sama, berita tentang Surga dan raka sama, berita tentang Tauhid sama, berita tentang para anbiya sama, berita tentang Nabi Ibrahim sama. Mereka itu bisa membuktikan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijuluki mereka syuhada. Kata Allah, kenapa kalian menghalangi jalan Allah? Padahal kalian saksi-saksi yang membuktikan kebenaran jalan Allah. Iaitu yani benarnya jalan Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Antum syuhada, kalian adalah saksi-saksi kata Allah. Kenapa kalian mengharapkan orang-orang beriman agar sesat? Mengharapkan orang-orang beriman sesat? Mengapa kalian berharap agar orang-orang beriman itu menjadi salah, menjadi bertikai kembali, perang kembali, kembali kepada jahiliyah? Kenapa kalian senang kalau orang-orang yang sudah beriman menjadi kafir lagi, orang-orang yang baik jadi jelek kembali? Kenapa kok kalian malah suka yang seperti itu? Harusnya kalian mendukung. Sesuai dengan agama kalian yang kalian akui, sesuai dengan kitab yang kalian pegang, sesuai dengan nabi yang kalian mengaku menjadi pengikutnya, yaitu mengajarkan taufik dan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Tapi kita tanyakan kepada syaz dan sejenisnya, para syasiyin para provokator Yahudi, kita tanyakan pada mereka, "Agama kalian, yang kalian anggap sebagai agama yang baik." Agama kalian agama Yahudi yang katanya berdasarkan Kitab Taurat mengikuti Nabi Musa, apakah mengajarkan untuk mengadu domba? Apakah mengajarkan orang untuk berperang kembali? Apakah mengajarkan orang yang sudah percaya pada Allah dan Rasulnya untuk bertempur kembali saling bunuh? Kalau benar-benar ajaran Nabi Musa, nggak akan ada perintah untuk mengadu domba. Kalau benar-benar mereka berpegang dengan ajaran Taurat, nggak mungkin agama Taurat kitabullah mengajarkan untuk mengadu domba, memprovokasi untuk saling bunuh nada nah. maka itu semua bertentangan dengan apa yang mereka aku sebagai agama mereka ini keanehan maka Allah katakan mengapa kalian menghalangi jalan Allah padahal kalian tahu bahwa itu hak mengapa kalian ingin agar orang beriman itu bertikai kembali Orang yang lurus jadi sesat kembali. Kenapa kok suka yang demikian? Ingat, Allah enggak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah tahu dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa anzallallahu fi aus ibni qayyid wa jabbar ibni sahr wa man kanam maa hu min qawmihim aladzina sanau ma sanau amma adhul alaihim shath min amr jahiliyah dan juga Allah turunkan ayatnya tentang dua kelompok sahabat tadi. Yang bertikai, yang hampir berperang tadi Allah katakan kepada mereka Ya ayuhal amanu Ya tadi ya anhal kitab Kepada Syahs ibn Qais Sedangkan ya ayuhal amanu Kepada beliau-beliau yang hampir saja Bertikai, bertempur Sesama mereka, para sahabat Allah katakan ya ayuhal ladina amanu Intuti'u fariqan minalladina utul kitab Yaruddukum ba'da imanikum kafirin Wahai ahlul kitab, wahai orang-orang yang beriman Jika kalian mentaati sekelompok dari ahlul kitab niscaya mereka akan mengembalikan kalian Setelah iman kalian menjadi kafir kembali Bagaimana kalian bisa kafir kembali? Padahal dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah Dan bersama kalian ada rasulnya Wanaya atasimbilla fakad hudiya ilah seratin mustaqim dan siapa yang berpegang dengan Allah maka dia telah terbimbing ke jalan yang lurus. Ya yuhalladinaa manutta kullah hakatul Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Walatamutunna illa antum muslimun jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin sampai ayat Allah ulaiikaluhum adab al Ali. demikian dikatakan oleh Allah subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Jangan kalian ikuti orang-orang ahlul kitab. Jika kalian mentaati fariqan min ahlil kitab, kalau kalian mengikuti sekelompok ahlul kitab Yahudi, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi kafir kembali kata Allah. Berkata Musa Walamma Abdullah orang-orang Yahudi yang di mereka dikisahkan lagi oleh Ibn Ishaq ketika masuk Islam dari kalangan Yahudi Abdullah Ibn Salam dan juga Sa'labah Ibn Sa'yah Sa dan Usaid Ibn Sa'yah Sa dan Asad Ibn, Ibn Ubaid dan juga orang-orang Yahudi yang masuk Islam bersamanya amanu wa saddaku beriman dan membenarkan warazhubu fil Islam dan senang dengan ajaran Islam warazhubu fi bahkan mereka matang betul-betul mendalam dalam ajaran Islam apa kata Yahudi yang masih kafir? berkata orang-orang Yahudi yang masih kafir kepada orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan Yahudi mereka mengatakan ma'amana bi Muhammadin walat illa shiraruna tidaklah beriman dengan Nabi Muhammad SAW tidaklah beriman dengan dia mengikutinya kecuali orang-orang jelek kami kecuali orang-orang rendahan di kalangan kami Walau dini Mereka itu orang-orang rendahan kita, orang-orang jelek kita. Kalau saja mereka itu adalah orang-orang baik, orang-orang pilihan, orang-orang hebat, niscaya mereka tidak mungkin akan meninggalkan agama mereka, agama kita, agama Yahudi, kepada agama lain. Lihat alasannya. Kalau Tentunya kalau lihat dengan kacamata Islam, melihat dengan kacamata Quran dan Sunnah, justru sebaliknya. Yang masuk Islam adalah Al-Tayyibun, orang Al-Mukhlusun. Orang-orang yang ikhlas, orang yang benar-benar berimannya kepada Allah SWT dan Rasul-Rasul. Yang benar-benar beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Justru yang tidak mau menerima Islam, mereka adalah syiraruhum. Mereka adalah orang-orang jeleknya yang bukan beriman pada Allah dan rasulnya tapi mereka ta'assub dengan golongannya saja. Hanya ta'assub dengan keyahudiannya saja. Ekonomi kita a'uzukumullah Allah pun menurunkan ayatnya. Laisa sawaa'a min ahli alkitab ummatun qa'imatu yaslu laayatillaahi aana allain wa hum yasjudun. Allah katakan laisa sawaa'a tidak sama Laikus tidak sama orang-orang Yahudi yang ini dengan orang-orang Yahudi yang itu tidak sama. Jadi kalau bicara Yahudi, dalam Quran dijelekkan Bani Israel, Yahudi dilaknat dan seterusnya dalam hadis-hadis demikian dan juga dalam kajian-kajian para ulama menyatakan Yahudi, Yahudi, Yahudi yang dimaksud bukan yang sudah masuk Islam. Allah katakan Laikus tidak sama. Min Alil Kitabi, ummatu. Min ahli kitab ummatun, apa makna min? Lintang riung, menunjukkan bakbok ahli kitab. Min ahli kitab ummatun, di antara ahli kitab ada sebagian mereka yang ummatun, yang seluruhnya ayatilah satu kelompok, satu umat yang tegak menegakkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membaca Quran di malam hari, yang mereka sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dimaksud? Muslimi. Min ahlil kitab Di antara ahlil kitab ada ummatul muslimah, ada ummatun qaimatul. Oh, Yatlu na ayatillahi anak Allahil diantara ahli kitab ada sebagian mereka yang sudah masuk Islam membaca Al-Quran salat di malam hari ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka kata Allah yang ini tidak sama dengan Yahudi Yahudi yang tadi diceritakan dengan Yahudi yang tadi dilanggar dengan Yahudi yang dikatakan begini dan begini dan begitu yang dijelek jelekan ini lain lain susawa kata Allah tidak sama seperti Allah Binsarlang Talabah ibnu Sa'ayah Usaid ibnu Sa'ayah Dan Asad ibnu Ubaid Dan lain-lainnya dari kalangan Yahudi yang masuk Islam Berkata Ibn Hisham Ana'al-Layli Maksudnya Ana'al-Layli adalah Sa'at al di waktu-waktu malam Demikian ya kawan-kawan Ibn A'azakum wa'akum hormati Keadaan mereka Yahudi Dan keadaan pengecualian Beberapa Yahudi yang sudah masuk Islam yang tentunya mereka adalah sahabat Rasulullah s.a.w. alaihi warahmatullahi wabarakatuh